Kawasan induk Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Wow, Subhanallah, so, I think from All Rain. PT Pengembang Pariwisata Indonesia, atau Indonesia Tourism Development Corporation, BUMN pemegang wow. dan pengelola Kawasan Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, still a lot ya. Like Nusa Tenggara Barat. Memastikan kawasan dalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, wow. dalam kondisi aman dan tetap beroperasi secara normal. I love how green the sides are. But, oh, there's still a lot of work to do. Hujan deras yang terjadi mulai siang hingga malam hari di kawasan Lombok Tengah kemarin memang sempat menimbulkan wow. genangan air di sejumlah titik dalam kawasan Seruut Mandalika. Akan tetapi genangan tersebut dapat segera surut karena sistem drainase wow. yang berfungsi dengan baik selain itu, lokasi pengembangan jalan kawasan khusus The Mandalika juga dipastikan dalam kondisi aman dan kegiatan pembangunan tetap berjalan i think what they have to try to work on is these kind of like floodwaters when it rains because it seems to be getting on the track setelah digunur hujan deras kondisi dalam sirkuit Mandalika oh. ada sedikit genangan di area depan paddock dog dipastikan ini terjadi karena kemungkinan drainase tersebut tersumbat wow, yes, karena sirkuit. Dalam hal ini, harinya terlihat sibuk they're, mengangkat they're sekitar the, uh, the Mandalika. Oh, there's a lot of planning that goes in right? It's just not only building the track. banjir di kawasan sirkuit Mandalika kami pastikan kawasan wow. Mandalika di jalan kawasan khusus dalam kondisi aman dan tidak begitu terdampak, sistem drainase ini berfungsi dengan baik, so cool. sehingga genangan air yang ada dapat surut dalam waktu yang tidak begitu lama. Kegiatan operasional Demandalika dan pembangunan dalam Demandalika tetap berjalan dengan normal, terang Managing Direktur Demandalika wow. Bram Subiandoro. It's a lot of debris. Saat ini ITDC tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan pemeliharaan atas kondisi infrastruktur dasar dalam kawasan khususnya sistem drainase guna menjaga sistem drainase tetap berfungsi dengan baik serta sebagai antisipasi wow. kemungkinan hujan deras terjadi kembali. Selain itu, ITDC juga menurunkan tim untuk melakukan hmm. pengecekan ke desa-desa penyangga Mandalika untuk melihat kondisi di lapangan serta memonitor kawasan sirkuit mandalika I don't know how good of a plan was apakah berfungsi normal ini akan menjadi running pipes on the of the track so I guess the water flows through it. There's a lot of debris look at Wow. Oh, oh, oh, oh. oh did you make it? Oh, <laughs> MotoGP Indonesia tepatnya di Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit Tinggal menunggu hari Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe Agar mendapat informasi yang What terbaru What beautiful track Ready, steady Yo. Woo. Welcome to Mandalika Berbagai macam fasilitas pendukung pun terus dikebut wow, oleh pihak-pihak so. terkait Sebelum digelarnya MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, terlebih dahulu Mandalika akan menjadi sirkuit yang akan menggelar tes pramusim Pada Februari mendatang Fasilitas seperti jalan yang menjadi akses menuju sirkuit Mandalika juga harus diperbaiki, wow. misalnya Jalan so, I akan and diperlebar it it is Jalan Ruta Keruak, Sebelumnya mantan direktur MGPA, Happy Haryanto, juga meminta dukungan untuk infrastruktur uh -huh. jalan yang ada di depan sirkuit. Ini perlu diperbaiki. Akses pintu masuk menuju sirkuit harus diperlebar. Ini adalah kan video karena when we saw, the, balap kelas um, the area the seating area for the viewers. Welcome to Mandalika. Pelebaran jalan dari Bandara Songgomb menuju Masjid Nurul Bilad depan sirkuit Mandalika menjadi catatan dorna spot pada ajang World Superbike. Rencananya pelebaran segmen awal sepanjang 700 wow. meter. Untuk pelebaran, tahap pertama itu akan dibangun oleh pemerintah provinsi NTB Karena status jalan tersebut, jalan provinsi Kata sekretaris daerah Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Lalu firman Wijaya Yang mengatakan pelebaran ruas jalan kerua itu telah menjadi atensi pemerintah pusat Namun untuk tahap pertama ini, anggaran pembangunan jalan itu Concrete, berasal dari metal. dana lokasi khusus tambahan dari pusat Manpower. dan angkar di aka profit mandelika kedepan akses jalan menuju pintu masuk sirkuit baik dari sisi barat maupun sisi timur bypass bandara mandelika akan lebih baik dan lebar dari sebelumnya like what it used to look like jalan sepanjang 5 km menuju sirkuit Mandalika bisa diperlebar sebelum ajang But MotoGP 2022 small. digelar such katanya, dia mengatakan pembangunan jalan dengan panjang 5 km dan lebar 5 km atau sama dengan jalan bypass menuju nice jalan, area, jalan ]kan flowers, so it's like it's untuk segmen pertama sekitar 700 meter yang akan dikerjakan dulu di depan pintu masuk sirkuit Mandalika Pelebaran dilakukan dari sisi sebelah kiri dan dari timur, katanya. Kita berharap supaya ruas jalan itu wow. bisa diperlebar semua, sehingga arus lalu lintas lancar, katanya. Sirkuit Mandalika bakal menjadi tuan rumah MotoGP pada Maret dan WSBK pada November Look at all those palm trees, I think the race is in February, so we gotta get ready for the live event. Ooh. I love these super bikes, but they're so hard to drive. Like on your back, the cruisers are more fun. Just sitting. <laughs> If you guys like riding motorcycles, smash that like button. It's just a different feeling that you don't get from driving cars. Wow. Pembalap dan motor MotoGP terbaik dunia bakal mengaspal di Sirkuit Mandalika 11 hingga 13 Februari 2022. Tujuannya untuk melakukan pengenalan dan adaptasi dengan Sirkuit Mandalika. Mereka untuk motor MotoGP, making sure they have all the hardware and everything they need to get going. Setelah tes pramusim MotoGP 2022 Indonesia di Sirkuit Mandalika, juga langsung didaulat jadi host ronde 2 MotoGP 2022 i they probably also want their riders to get jadi venue balapan MotoGP musim depan itu alasan mengapa pembalap dan motor MotoGP terbaik di dunia Bela Bilalin menjajal sirkuit uh, Mandalika di Test Promosi MotoGP 2022 Indonesia. Test Promosi MotoGP 2022 Suzuki. Indonesia di sirkuit Mandalika akan diikuti yet? setidaknya 12 squad MotoGP, baik tim pabrikan dan satelit. Those beautiful bikes. Sirkuit Mandalika dengan panjang 4,3 km dan variasi 17 tikungan, 11 ke kanan dan 6 ke kiri siap melayani motor MotoGP Ducati, Yamaha, Honda, KTM, dan Suzuki, Suzuki serta Aprilia there's fine as a snap it them. dunia konstruktor MotoGP 2021 Motor MotoGP Ducati Desmosedici GP tak hanya dapat wow, dipredikatkan sebagai motor MotoGP so terbaik musim ini sepertinya no motor, in motor in Ducati bisa saja jadi yang terbaik di 2022 Hal itu dapat it dari tes akhir musim MotoGP 2021 Crazy. di Jerez, Spanyol, pada 18 hingga 19 November 2021. The, the motor MotoGP Ducati menjadi Something yang tercepat di sesi tes, tes akhir musim di Sirkuit Jerez kemarin. Wow. Artinya, tes akhir musim MotoGP 2021 di Sirkuit Jerez jadi modal untuk meningkatkan performa oh, no, motor MotoGP Ducati musim depan. Or, oh, Ducati. Tes pramusim MotoGP 2022 Piper, Indonesia di man. bakal jadi saksi performa motor terbaik MotoGP motor MotoGP Ducati yang bakal nongol di tes MotoGP 2022 Indonesia di sirkuit Mandalika. Wow. Motor MotoGP lainnya, mulai dari Yamaha, Honda, Suzuki, KTM, dan Aprilia, siap jadi rival motor MotoGP Ducati Desmosedici Wow. Tentunya tes promosi MotoGP 2022 Indonesia di sirkuit Mandalika benar-benar krusial bagi pengembangan dan riset motor Bikin penasaran, tinggal salah tes promosi MotoGP 2022 Indonesia di sirkuit Mandalika 11 oh, wow. hingga 13 Maret 2021 mendatang wow what a beautiful track guys can't wait for february to watch these uh, events and these races and see how it goes lots of cool bikes beautiful bikes i love these super bikes like i said i used to have like a smaller one just like a, i think 125cc um oh, i think it was uh, honda uh cpr maybe and i rode it for a while and oh it was so much fun i miss it but uh here it's a little bit dangerous because there's not a lot of people that ride motorcycle and uh, the cars are not used to it so they don't watch for it and there's always a lot of accidents in summer and many people lose their lives so a country like Indonesia and a city like Jakarta for example where there's a lot of riders and pretty sure people are used to watching out for motorcycles so it'll be fun to to ride there maybe inshallah when they're really really cool if you guys like motorcycles and smash that like button and also subscribe to the channel if you like me to check out any other cool videos please leave your comments in the um,